Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak mujib Terima kasih sudah klik video ini Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Serta nyalakan loncengnya Bia kabar ya itu? Alhamdulillah Mugi-mugi kawan-kawan Sudah ya se Malaysia Seneng Brunei Singeneng Singapura, di mana ya Ya pokoknya Ya ngerti bahasa Jawa iso bahasa Melayu iso bahasa Ya bahasa nenek moyang kita Gitu kan Semoga teman-teman semua ini diparingi kesehatan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala selamat dunia akhirat amin amin ya rabbal alamin oke okay, di sini ada sebuah video guys pemikiran ulama hebat versus Ustadz Aswaja yang mempertikai pertanyaan dalil dari orang awam so jom kita tengok guys let's go oke okay, mereka mempertikai kemampuan orang awam bertanyakan dalil Oke, okay. iya, betul sih. Uh, sekarang, sekarang ini banyak sekali ketika kita menyampaikan suatu hujah atau suap, suatu kayak sunnah-sunnah. Lalu mereka pasti menanyakan, "Dalilnya apa?" Gitu, hei, dalilnya apa? Dalilnya apa? Gitu kan, ketika ditanya, kamu ngerti gak sih tentang dalil itu? Apa dalil bilu, dalil-bilistilah, terus juga ikatnya apa nih? Hadis tuh ada Hasan, Sohe, Dohif, dan, dan, dan, dan, dan lain sebagainya. Aduh kadang bingung gitu Udah disuruh gitu kan Pastilah ustaz ataupun ulama itu Ketika menyuruh dia udah ngerti semua gitu Bedanya orang sekarang itu sama orang dulu Karena orang dulu orang tua kita nyuruh Eh itu baca buku Itu baca Quran kita baca gitu Oh itu tolong diambil kan? Tolong diambil jangan kayak gitu itu nggak boleh Itu anak-anak dulu tuh masih ngikut Oh yaudah Mat patuh dengan orang tua Sekarang disuruh sedikit Mana dalilnya Mana sunahnya mana Ini diajarkan gimana sih Adabnya kemana gitu Ya Allah Sama gurunya aja dibentak-bentak gurunya nggak ada dalilnya itu Aduh Dulu ya Dulu ya Saya itu waktu mondok uh, Di pesantren Pernah uh, dikatakan dan dimarahi Ketika kita minum berdiri Eh kamu jangan berdiri Kalau minum duduk kalau makan duduk semuanya duduk gitu kan Kita pun gak ngerti gitu Tiba-tiba kita ya udah e, Karena dimarahin duduk gitu kan Minum da, jangan berdiri lagi gitu Ternyata setelah itu ada ternyata Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi kalau kita berbicara dengan orang-orang e, awam Seperti itu tidak perlu kita untuk menyebutkan Kayak dalilnya hadisnya dan lain sebagainya Karena nanti dia juga bakalan pusing gitu Coba kita bacakan Ya kan, Rasulullah Alaihi Wasallam ngerti nggak artinya Enggak kan? Itu kalau kita berbicara dengan orang awam. Jadi memang kita harus berbicara ataupun berdakwah itu sesuai daripada kadarnya. Kalau kita bersama uh, ustaz-ustaz dan lain sebagainya, kita membicara tentang dalil hadis dan lain sebagainya, boleh nggak apa-apa. Tapi kalau dengan orang awam mengaji saja mungkin uh, masih sibuk dengan urusan urusannya kayak kepenga cuman seminggu sekali, gitu kan? Uh, ngaji Qurannya juga masih terbata-bata, gitu. Nah, itu cara penyampaiannya. Kita juga mengikuti mereka, tidak serta-merta. Wih, dalil sedikit-sedikit, dalil sedikit-sedikit, dalil gitu <laughs> Lucu aja, lucu gitu. Kalau kita diajarkan, uh, apa namanya ya, untuk patuh kepada uh, guru kita, jadi ada adab-adab tertentu, gitu kan? Jadi memang aduh jom kita tengoklah. <laughs> ngomong banyak banget tadi. Kenapa ustaz mengajar tidak sebut hujur dari am mengajar orang kampung bukan mengajar orang universiti. Ingat live ni ambo buat ni kerana nak mengajar fokus ambo kepada orang kampung orang biasa. Tujuh Tujuan ambo fokus kepada orang kampung nak betul ibadat dia, faham dia. Maka ambo tak boleh kecik tinggi-tinggi sebab dia tak hak orang kampung. Balagak dia tak mengaji nahwu, um, musolah, hadis, tak mengaji usul. <laughs> Betul, betul, betul. Jadi, ya, mustalah hadis, ah, dan lain sebagainya kan memang tidak ada gitu kan. Makanya, sebagai ulama, sebagai Ustadz itu menyampaikannya sesuai daripada kadarnya. Jadi, yang mudah dipahami oleh masyarakat gitu. ngaji, kali kamu kece tinggi, jadi kece soge betul. Jadi, tok hijau, nabi kata kece manusia kota betul. Aha, betul stay bawah jumpa pokok stay tinggi koyak tinggi. Pak orang tak tengok video dia yang marah. Orang lain tak tengok video orang lain yang marah pulak. Nak no? jadi tetek gitu pulak. Pak video apa tak ada sambutan. Dia ngot faham benda no tinggi-tinggi. Siapa dia nak tengok? Orang kampung no. mungkin tak tengok kampung dia. bukan nak jadi gusti. Dia nak apa minta dalil ketika ustaz sedang memberi ceramah. Tak boleh. Mana <laughs> dalilnya? Tak boleh. Walaupun tidak salah tapi pada adab. adab ha nah, betul dia. kan. Saya nak dalil. ustaz tanya balik benda mana dalil. Sebab <laughs> kalau kuwi dalih, mudah uci. Dalih tu, minta. Dalih tu penda makna. Akhrab dalih tahu. Hakikat dalih. Tahu tak? Dalih ni, dalih pilih lorah, dalih pilih seti lah. mana pun tak? No? Itu berbahasan orang berbahas. Sama-sama murid, sama-sama ulama. tu, tempat orang minta dalih. Betul. Kalau majlis ilmu jangan. Anak murid dia baca pendek. Tanya lagi. Tu tadi inah tu dengung. In <laughs> mana dalil? <laughs> Apa? Apa saja adat so Ilmu yang diajar, anak murid nitak dalil, faham kenapa. ini dia suruh oleh orang tua-tua saja. Pasal nazar lah. Sampai jatuh tu aku tek balik. Mak kita kata. Yang kita nak tanya, mana sunnah, mana dalilnya? <laughs> ha, kita dulu tak tanya lah. Tak tanya. Kita buat saja yang mak ayah kita suruh. Betul. Mak ayah kita pun kalau kita tanya balik dia pun tak tahu. Dia ambil mm -hmm. mana? Tapi ada pandangannya, ada sandarannya Betul. di seluruhi para ulama' dalam kitab. Nah, itu, baik sangka. Dan orang awam pun tak perlu tanya dalil. Ini tak disuruh pun dalam syaraf. Orang awam tanya dalil. Boleh? Dia ya kata, apa masalahnya untuk kami tanya dalil? Masalah, kata dia. Memang masalah. Masalahnya tak disuruh. Itu saja. Kamu yang buat masalah. Siapa yang suruh kamu tanya dalil? Kamu nak buat apa tahu dalil? Tanya dalil tu bukan nak beramal pun. Saja mari kacau aja. Ya. Ha, <laughs> ah, mari kacau aja. Ya. Kalau ah. la ikutlah kena ada dalil boleh beramal, mampu tak nak Mampu tak nak Mampu tak nak Mampu. Mampu? Keras. Ni mana guys? Dalil semayang. Apa ya? Apa dalil takbiratul ihram? Dalil, dalil. Hadis, hadis, hadis. <tik> <tik> Kalau tidak ada dalil tidak dilakukan. <tik> Mana dalil takbiratul ihram? Belum ada, Ustaz. <tik> Gak usah salat. <tik> Aduh. Apa-apa dalil, apa-apa dalil lucu ya. <tik> Aku berda'bah Aku berda'bah Kalau semua nak dalil Tak semayang Betul Apa dalil takbir Apa dalil bercutiha Apa dalil rukuk Apa dalil sujud Apa dalil tahiyat Apa dalil kunat Boy nak kena Apa dalil dulu Baru sah Mampu Sebab tu dalil Dalil ni bukan dicegah kita minta Ni masuk bulan rakjak ni Nah, wak Isra mikra. tanya dalil mana dalil? Nah, masuk ni Sesu'abang pula. Mana, mana dalil? dalil ustaz buat ni Yasin 3 kali mana dalil? Ha leleh tanya dalil. Bagus tanya dalil. Tak tegah. Tapi nak tanya dulu, kamu yang tanya dalil tu orang awam ke mujtahid? Mutlak ulama mujtahidin. Eh, saya orang oh, um, awam je ustaz, tapi saya nak tahu jugaklah dalil. Awak ah, orang awam? Ah ya, saya orang awam. Ah, kalau agak awam Dalil dan nas Ialah perkataan ulama <laughs> Sebaliknya ini jawaban Allah Ya Rahman Tuhan Guru Ni Aziz Masya Allah Baik, ini pula sama Nahnu perhatikanlah apa yang tambah lagi dalil. Islam ini beri dalil kami. Baik nguni, baik makoh, baik kawai, baik bini, itu kewajipan kita beri dalil. Dia tak ada makhluk yang lebih mustahak diberi dalil daripada manusia. Tak, tak payah berdali ke dia? Pakai hi-hi begitu -hi kan? Ping ping atas belakang dia. Dia henti lah. Namun, kubah, ya itik ni makhluk-makhluk. Apa saja lain pada orang. Tak perlu kita berdali. Kerana bakat terima dali tak ada. Pada orang tu. tu tak buat. Kita nak ajar lembu kau. Ajar kubah kau ajar berapa. Kelantan ni. Jami yang hari tu ajar lembu belali. Dia main hi-hi. nu no, no, cah Tak kena gaya. Apa yang tak panggil? Apa dia henti? Tak payah berdali ke dia? Aku wih rupu kemung kehelmu. Aku peramu ke hilmu, aku duk mandi ke petang haya, dia tak ngerti Artinya, "Oke, oke, ya, perlu Intinya adalah, "Ya, tidak perlu gitu." Kecuali kita mujtahid kecuali kecuali kita itu adalah murid yang sedang mencari ilmu. Nah, itu untuk hujah kita macam tuh, dan juga bisa dikatakan bahwasanya dalil itu adalah kau Ulama, perkataan-perkataan para ulama, ulama-ulama mujtahid ulama-ulama yang betul-betul ulama yang mereka memang tidak diragukan lagi keilmuannya seperti itu. Ulama-ulama kita ini, ulama-ulama hebat karena mereka mereka itu bisa menterjemahkan daripada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang mana mereka sebutkan dia apa uh, dibuat semacam hadis yang begitu rumit awalnya untuk dipahami maka ulama-ulama terdahulu ini membuat seakan-akan mudah untuk dilaksanakan seperti itu Jadi kalau kita mau bertanya tentang hadis dalil dan lain sebagainya memang kena belajar dulu lah kalau kita dah belajar kalau kita dah faham baru kita bertanya dalil kalau kita masyarakat awam, apa yang dikatakan oleh ustaz-ustaz Ikuti je kan? Tu mudah je. Kalau kita tanya mana dalil, mana dalil, mana dalil? Pening kepala kita. Takkanlah kita berbuat baik pun. Ha, kita tanya dalil, eh dalil uh, apa nama sedekah apa? Eh? Kenapa? Awak tak tak tanya-tanya dalil tu. Taklah. Kalau saya tak ada dalil, saya macam tak yakin. Lepas tu tak takkan buatlah sedekah tu. <laughs> <laughs> ya Allah, astagfirullahal azim. Ya Allahu akbar. Tapi saya tidak menyinggung siapa-siapa di sini. Saya hanya menonton daripada channel Suara Sunnah short video, eh? pemikiran ulama hebat dan juga uh, Usat Azwaja. Dan juga saya menyebutkan apa yang saya sebutkan ini berdasarkan pengalaman-pengalaman saya dengan kawan-kawan juga. Yang mana memang ada kawan-kawan yang memang tanya, uh, "Kamu baca ni, baca ni, baca ni, mana dalil dia?" Ada pun macam tu kawan-kawan saya pun. <laughs> Yeah. <laughs> Allah Akbar tapi kita tetap guys kita merasa bahwasanya kita ini memang bukan apa-apa semua yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan kita ini sebagai murid lah sebagai murid dan juga sebagai penuntut ilmu kita kena hormat kepada guru-guru uh, kita macam tu semua yang saya sampaikan yang salah itu dari saya sendiri dan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan juga tuntunan daripada guru-guru uh, saya macam tu terima kasih dah tengok video ini guys jangan lupa untuk like share comment dan subscribe apabila ada salah kata mohon dimaafkan was